Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membawakan tutorial cara untuk mengirim tugas di e-learning. Semisal, ada mapel sejarah Indonesia, ada tugas pengetahuan yang kita mendapatkan perintah dari guru untuk mengirimkan lewat e-learning kita klik pada tugas kelas saya ulang, klik satu kali kita tunggu, kemudian dia ada ada, ada tugas CBT, tugas pengetahuan kita klik yang tugas pengetahuan yang ini. nah di tugas pengetahuan ini ada sejarah Indonesia MIPA 3 kemudian belum dikerjakan kita buka klik buka setelah terbuka ini ada keterangan tugas tugas pertemuan 1 penugasan kemudian kerjakan LKS halaman 10 1-10 berarti nomor 1-10 kita diperintahkan untuk foto jawaban dan kirim-kirim melalui e-learning. Silakan dibuka LKS-nya, kemudian kerjakan, kasih nama, kelas. Setelah selesai, jawaban siap untuk dikirimkan. Cara untuk mengirimkannya, kita klik tombol upload. Setelah kita klik tombol upload, kita klik pada yang apa yang mau Anda kirim. Klik pada jenis pilih jenis pengiriman. Kita klik. Kita kirim tugas berupa dokumen atau video. Pilih yang itu. Klik. Setelah itu, pada upload tugas, klik pada tombol pilih file. Nah, di sini ada pilihan kamera, selesaikan tindakan, selesaikan tindakan, dan file. Kita pilih yang kamera. Kita tunggu nah, Di sini ada tugas yang sudah kita kerjakan Siap untuk kita foto Kita foto posisikan yang tepat nah, Kemudian kita foto Usahakan untuk lampu tidak mengganggu ya Kita foto Nah ini sudah terfoto Kalau sudah terfoto kita klik pada tanda centang Setelah kita klik pada tanda centang Kita klik pada kirim tugas Maka tugas akan diupload ke e-learning Kita tunggu Nah Berarti tugas yang ini Sudah kita kerjakan maka akan ada Keterangan upload terkirim Nah ini kita tinggal menunggu feedback Dari Bapak Ibu Guru Yang mengajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh